Today's be a good day wake up a good wake up gonna a good wake up wake up life easy i think there's a reason now yeah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 Ini headnya, ini klepnya gede, yaudah tuh, gak tahu ukuran berapa sih, 24, 2, eh 26 berapa gitu lupa gua, ini headnya, cuma ini headnya belum dibersihin, belum, masih di, di rapi -rapin dulu, ini headnya apa, bagian headnya belum dibersihin sih, kemarin baru habis dibubut doang, baru habis dipupuk, dibubut sama diporting ini udah diporting in sama X nya tuh udah habis diporting. jadi kemarin tuh ini dibubut sama boringnya juga dibubut buat naikin kompresinya karena kompresinya di motor kecil kalau mau dibilang Pertalite good Pertalite juga masih bisa gitu padahal motor 250 jadi kita naikin kompresinya jadi ya mungkin 13. Jadi kompresi standar itu kayaknya di kisaran 11 kayaknya. 11 apa 10 gitu. Jadi kita naikin kompresinya ke 13, angka 13. Kita naikin kompresinya cuma kita naikin kompresinya bukan pakai piston, ganti piston atau apa, kita cuma mapas headnya aja. Head sama boring Ini, jadi ini tinggal dirapihin bagian ininya sama dibersih-bersihin semua terus ini boringnya jadi untuk boringnya ini ternyata masih bagus nggak ada baret nggak ada lecet apapun masih bagus dan ini ukurannya gede cuk tuh pung tangan aja masih longgar tuh gede segede anjir gede makanya ngeliat pistonnya kemarin kaget anjir, boringnya gede amat ini pistonnya ini pistonnya juga masih bagus tuh Nggak ada baret enggak ada apa ring sehernya juga ring pistonnya juga masih bagus jadi kita pakai piston lama ini diameter standarnya ini ini piston standar diameternya tujuh 77 tujuh mm. puluh jadi standarnya aja udah 77mm tujuh kalau paket bore upnya tuh ada dari brt itu paket tiga cc pistonnya ukuran delapan empat delapan empat jadi 300 cc kan standarnya standarnya dua Cuma, ya, menurut saya, kayaknya Mas segini udah cukup sih, piston 77 jadi nggak perlu bore up lagi sampai 84. Nggak perlulah segini aja udah cukup lah, kata saya. Mah. Tinggal main di kompresi aja, dinaikin sama main di aja, karena kompresinya kecil nih motor. Jadi, makanya nggak bore up, nggak diganti piston, pistonnya masih pakai yang lama, yang standar nih, bawaan motor. Gede amat, sih nih, pistonnya aja, nih, hmm. banjir 77 mili, 77 tuh stone 77 mm segeri gaban Ini jadi asbak bagus ya asbak rokok terus ini nokan as standarnya nih Hai juga masih bagus platuk semua masih bagus nggak ada yang kemakan ini dekompresinya jadi motor ini udah pakai dekompresi biar starter lebih ringan makanya motor ini kenapa starternya ringan karena udah ada dekompresinya jadi kita ganti Nokennya pakai BRT, dan ini nokennya udah datang, noken asnya. Ini BRT yang tipe R3, jadi yang tipe tertinggi, buat VR250. Karena dia basic mesinnya sama kayak VR250, jadi noken asnya kita pakai VR250 dari BRT. Yang tipe R3, harganya itu berapa ya kemarin? 510.000, kalau salah. Ini noken asnya. RT Tipe R3 Jadi gitu dong sih Kemarin tuh niatnya emang cuma servis, Terus ini noken as Cuma ya Biar Cuma ya biar sayang aja noken as orinya Biar disimpan jadi beli noken as biasa. Ini tinggal dibersihin Ini pistonnya juga udah dibubut Udah disesuaiin sama kubah Ininya Karena kan bentuknya jadi berubah kan Pas dipapas. Tinggal bersih bersihin Rakit udah jadi Paling progres proyeknya habis ini Habis nge-ini mesin Proyeknya habis ini Paling kita Apa sih rapi-rapihin kita cat. pengen pengen ngeripin velg velgnya nggak tahu warna biru atau warna merah nanti ditunggu aja pokoknya karena rencana motor ini pengen diganti konsepnya warnanya jadi warna biru-biru hitam jadi disamain kayak WR biru-hitam cuma pasti rubahannya banyak karena harus pen rangka karena ini rangkanya aluminium jadi harus di anodize bagusnya mah anodize hitam sama swing armnya arm juga kan aluminium jadi kalau di chat enggak tahu ya awet nggak kalau aluminium dicet biasa bagusnya sih di anodice. ini kaget nih asli pas lihat pistonnya tuh dibuka kan standarnya itu 250 kalau kayak dua like setengah tuh nggak nyampe 70 gitu nggak nyampe 77 lah di bawah 70 sekitar 6 berapa gitu 67 atau 6 berapa gitu tapi ini pas dilihat anjir 77 cuk standarnya 77 jadi struknya pendek dia overboard karena apa karakter mesinnya jadi diameter pistonnya besar, stroke-nya pendek. Ya emang rata-rata emang karakter motor trail trail itu kayak gitu sih, stroke pendek, overbore mestinya. Jadi di, besarnya di piston doang. Kenapa nggak borah RT aja 2300 cc? 300 cc tapi piston 84, cuk Anjir. Itu nantinya dot bensinnya segimana banyaknya? Kalau 84 pasti lebih boros lagi boros sangat sangat boros pasti jadi ya kurang worth it buat harian kata saya masih gini juga buat buat harian udah cukup sih piston 77 dan pistonnya juga masih bagus hmm. karena ya tergantung perawatan juga saya mah perawatan motor ini oli aja paling paling utama emang oli sih saya aja kalau ganti oli motor ini gak nyampe sebulan dua minggu lebih oh. udah ganti oli baru olinya make motul motul 5100 seratus makanya mesin part-part mesinnya awet gitu banyak yang bilang ah mesinnya jelek gini-gini itu semua kembali ke perawatan masing-masing gimana cara perawatannya jangan motor digeber terus terus sudah tahu ini motor 250cc bukan motor 100cc atau 110cc digeber terus tapi olinya diganti jarang diganti bukan jarang sih biasa tuh udah orang sebulan lebih sebulan dua bulan baru diganti kalau kayak gitulah mau kalau kayak gitu mah ya jelas ambrol juga mesin jauh jadi semua itu tergantung perawatan ini nokennya kita ganti pakai BRT ini yang noken as orinya nih. ini yang noken as BRT tuh bintang racing team tuh, unboxing unboxing apa? kertas helak bat tuh. ini untuk diameter klepnya 2824 28in x24 Uh, gak sabar nanti jadi kayak gimana kita tes ride nanti jadi ini juga mau dibenerin nih aduh bermasalah lagi nih motor nih ah kompresi bocor nopan asnya hancur pen aing buang jangan ini motor kesayangan pokoknya motor ini banyak trouble jo. baru beres belum sebulan kayaknya dipakai udah trouble berapa kali trouble ini itu yang Noken as gear starter, terus. Pokoknya banyak lah nya kemarin, piston barat noken as gear starter apa semua, padahal belum sebulan dipakai. Dan ini baru kerasa kompresinya bocor, air radiator keluar dari sana dari reservoir, tabung reservoir. Tabung apa air radiator boleh, pokoknya ini mau bentar, mau dicek dulu, mau dibongkar.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 semua udah kerakit mesinnya semua tadi tuh udah kepasang boring head udah kepasang semua tinggal dites lah tuh motornya lagi diinfus lagi diinfus pakai bensin buat dinyalain disini langsung ditesnya lah karena tangkinya belum ada bensin tuh makanya di dulu 真的 anjay jadi juga ini motor tapi nggak di bore up ga Engga, di -bor up cuma di servis doang brother they gonna rise with the sun step 2, get some good some food in you step 3, three grow hard about what you want to be step four everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be